Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekti kali ini kita akan membahas tentang kekuatan-pengaruh pimpinan terhadap pengikutnya yang mana dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu kekuatan posisi atau position power dan kekuatan pribadi atau personal power makin kuat pengaluh pimpinan dipandang dari sisi pengikutnya, maka semakin rela dan bersemangat para pengikutnya mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinannya dan demikian pula sebaliknya. Musik Jabatan yaitu kewenangan resmi untuk memberikan penghargaan atau penilaian, dan kewenangan resmi untuk memberikan tindakan disiplin atau punishment. Sedangkan kekuatan pribadi atau personal power adalah. Kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai pribadi Kekuatan pribadi ini dapat berupa Yang pertama, kekuatan karisma Yaitu kekuatan pengaruh pemimpin karena pancaran karisma Karena kewibawaan Karena nilai-nilai positif lainnya yang dimiliki seorang pemimpin Yang kedua, kekuatan keahlian atau expert power kekuatan pengaruh pemimpin karena suatu keahlian suatu kecakapan terhadap bidang tertentu dan yang ketiga adalah kredibilitas atau credibility yaitu kekuatan pengaruh pemimpin terhadap pengikutnya karena pengikutnya percaya terhadap kemampuan dari pemimpin Tersebut. Kekuatan baik kekuatan posisi maupun kekuatan pribadi adalah sangat kita butuhkan dalam konteks penerapan safety leadership di lapangan. Namun, karena secara legitimasi sudah kita dapatkan kekuatan posisi, maka yang perlu kita asah selanjutnya adalah bagaimana memperkuat kekuatan pribadi kita, personal power kita. Kekuatan kredibilitas yang merupakan satu dari tiga kekuatan pribadi Adalah kekuatan yang muncul dari bawah Sehingga kekuatan ini terbukti pengaruhnya paling besar Terhadap para pengikutnya Tetapi untuk membuat para pengikut percaya Terhadap kredibilitas pimpinannya Sehingga mereka kredibilitas dan bagaimana membangun kredibilitas. Semoga dengan pemahaman ini kita akan semakin bisa menjadi seorang leadership yang excel. Sahabat setiap trainer, sebelum saya mengakhiri video ini, mohon dukungannya. Klik subscribe